Wa mayyudlil falahadiyala Wa ashahadu an la ilaha wahdahu la Wa anna muhammadan abduhu Wa Ya ayyuhal ladhina amanuttakun laaha Wa la tamutunna wa antum muslimun Ya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 Wa لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ dunubakum wa mayuti illaha wa rasulah wa khadafaza fawzan azimah amma ba'd Fa ina aslaka al hadithi kitabullah wa khairal hadhi hadhi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa umuri wa kulla bid'a Kaum muslimin dan muslimat, alikhwah wal akhawat, rahimakumullah. Untuk mempersiapkan masuk ke bulan Ramadan, maka hendaknya kita cermati siapa yang dipanggil untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam Kama kutiba ala lathina min qabalikum, la'allakum tattakun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan, ditetapkan untuk kalian berpuasa, sebagaimana telah ditetapkan, diwajibkan untuk, terhadap orang-orang sebelum kalian. Tujuan dari puasa, la'allakum tattaqun, Supaya kalian bertakwa. Kita ingin berbekal, masuk ke bulan Ramadan, maka lihat siapa yang dipanggil di sini. Ya ayuhan amanu. Bekal iman. Disitulah takwa. Berbekal dengan bekal iman. Berbekal dengan bekal takwa. Yang sumbernya dalam ilmu, dalam keyakinan, dalam apa yang tertanam kuat di dalam hati, yang terlihat pada lisan, yang terwujud dalam keseharian kita. Itu bekal. Yang perlu dicermati lebih jauh, panggilan Ya Ayyuhalladina Amanu. Ya Ayyuhalladina Amanu. Dalam Al-Quran, itu mengarah kepada dua makna yang tidak bisa terpisah. Dua makna. Yang tidak bisa dipisah. Ya ayuhalladina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Makna satu. Wahai orang-orang yang beriman. Makna kedua. Dan keduanya satukan. Apa makna yang pertama? Panggilan ya ayuhalladina amanu. Makna yang pertama. Panggilan mengingatkan nikmat. mengingatkan nikmat antum baca ayat baca hadis ya ayuhalladzina amanu maka pahami di atas dua makna ini semua panggilan ya ayuhalladzina amanu pahami di atas dua makna ini yang pertama panggilan mengingatkan nikmat jadi seolah-olah wahai orang-orang yang telah diberi nikmat iman Wahai orang-orang yang dispesialkan oleh Allah dengan ni'mat iman. Wahai orang-orang yang Allah muliakan dengan ni'mat iman. Syukuri. Syukuri ni'mat ini dengan ini. Terima kewajiban puah puasa ini. Yang kedua, Panggilan mengingatkan keharusan mengingatkan konsekuensi mengingatkan tuntutan pembuktian wahai orang-orang yang beriman wahai orang-orang yang beriman buktikan imanmu dengan terima kewajiban puasa ini laksanakan puasa ini. saya beriman saya harus berpuasa itu tanda saya beriman saya beriman, saya harus buktikan dengan menerima kewajiban puasa. Semua panggilan, ya amanu, pahami kedua makna ini dan gabungkan sehingga kita berpuasa. Kita masuk di bulan Ramadan karena memang tuntutan iman, pembuktian iman, keharusan iman, dan sekaligus kesyukuran atas nikmat. Iman ini. Sehingga, mau menyambut Ramadan, sambut dengan apa? Kekuatan kesyukuran. Sadar, kita terpilih. Ada banyak yang Allah wafatkan. Tidak diberi kesempatan berjumpa Ramadan. Kita terpilih. InsyaAllah ta'ala sampai Ramadan selesai. Sampai Ramadan selanjutnya. Niatkan sampai Ramadan selanjutnya lagi. Jadi mau berbekal, masuk di bulan Ramadan. Satu, sesuai dengan ilmu panggilan ini. Eh, bekal kekuatan syukur. Alhamdulillah. Dikasih kesempatan lagi. nikmat besar ini. Sempatan besar ini. Kemuliaan besar ini. Alhamdulillah. Syukuri. Syukur kalau mendasari. Syukur kalau dia menjadi dasar untuk melakukan sesuatu. Maka sesuatu itu akan ringan. Bahkan nikmat, Indah sesuatu itu. Kalau syukur yang mendasarinya. Hanya syukur tidak akan terwujud kecuali harus betul-betul yakin kita di atas nikmat. Harus betul-betul mampu merasakan nikmat. Tidak bersyukur orang kalau tidak tahu dan tidak merasakan nikmat. Syukur nanti terwujud kalau kita betul-betul yakin Allah yang memberi nikmat itu. Allah yang memberi apa yang kita rasakan itu. Tidak ada selainnya. Syukur nanti betul-betul terwujud kalau kita puji Allah. Sanjung Allah dengannya. Syukur nanti betul-betul terwujud kalau kita wujudkan nikmat itu, kita gunakan nikmat itu untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua tuntutan. Saya beriman, berpuasa. Saya sudah I, masa saya tidak berpuasa saya sudah dewasa, saya sudah berla ilahidullah wa anna Muhammad Rasulullah saya beriman, saya diberi kebaikan besar masa saya tidak berpuasa masa saya tidak solat, masa saya tidak membaca Al-Quran masa saya tidak bersedekah, masa saya tidak buktikan saya beriman, saya harus buktikan inilah jalan iman Jalan iman itu, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Tinggalkan ini, tinggalkan ini, tinggalkan ini. Itu beriman. Dan ini kuat sekali mendorong. Kuat sekali mendorong. Kalau orang tersadarkan dengan kekuatan ini, kuat sekali mendorong. Ini sangat kuat dalam mendorong. Kalau orang sadar, tuntutan keimanan. Tuntutan pembuktian akan keberadaan dia. Kita harus buktikan, kita hamba Allah harus buktikan, kita umat Muhammad alaihi salatu asal harus buktikan, kita kaum muslimin harus buktikan, kita sebagai orang yang beribadah harus buktikan bahwa kita orang yang betul-betul beramadan harus siap. Ini tuntutan panggilan. Kalau digabungkan dengan "saya harus lakukan" karena kesyukuran, Alhamdulillah. Maka di situ akan terasa nikmat. Terasa nikmat Gabungkan ini. Sehingga masuk Ramadan, wey, jangan tanyakan kuatnya dia, tekadnya dia, semangatnya dia. Tidak bisa tergoyahkan. Ditambah lagi, dia tenang. Dia bahagia. Sebab ini apa? Panggilan kenikmatan. Kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa? Dizermati dua ini? Iya. Yeah. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbekal masuk ke bulan Ramadan harus memiliki satu bekal ini. Kalau tidak, maka kita akan celaka di bulan Ramadan. Celaka di bulan Ramadan, berbahaya. Bekal taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar. Sehingga masuk ke bulan Ramadan masuk sebagai orang-orang yang bertaubat, beristighfar maka insya'Allah Ramadan. Ramadan akan menjadi apa? Jalan taubat dan istighfarnya. Ramadan akan menjadi kebaikan besar baginya. Sebab meraih Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyaknya pahala di bulan Ramadan. Banyaknya kehebatan di bulan Ramadan. Luar biasanya kemuliaan di bulan Ramadan. kemuliaan di bulan Ramadan. Tetapi ada satu yang Nabi wanti-wanti bahaya betul kalau kita tidak dapat. Ampunan. Ini satu saja. Yang Nabi wanti-wanti. Ampunan. Nabi doakan celaka. Dijauhkan dari kebaikan. Mau lihat dalilnya? Hadis Nabi naik tangga. Setiap naik tangga pertama, Nabi bilang apa? Amin. Ketika naik tangga pertama, Nabi bilang amin. Terima lah ya Tangga kedua, amin. Kabulkan ya Allah. Tangga ketiga, kembali lagi. Amin. Sajib. Berilah ya Allah. Sahabat akhirnya bertanya, kenapa ada amin ini? Naik tangga. Kata Nabi, di tangga pertama, Jibril datang dan berdoa supaya Nabi ikut berdoa juga. Jibril datang itu perintah dari Allah ta'ala Apa doanya Jibril? Celaka. Dijauhkan betul dari kebaikan. Siapa? Mereka yang Ramadan datang. Kemudian Ramadan berlalu. Sementara tidak mendapatkan ampunan. Tidak disebut yang lainnya. Ampunan yang disebut. sini. Ramadan datang. Berlalu Ramadan. Dan dia tidak mendapatkan ampunan. Nabi pun mengatakan, amin. Terima ya Allah Pasti celaka. Di tangga kedua, Jibril datang. Celaka. Mereka yang disebut namamu di sisinya, kemudian tidak berselawat kepadamu. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun mengatakan celaka. Yang ketiga, Jibril datang. Celaka. Dijauhkan. Mereka yang diberi kesempatan berjumpa dengan kedua orang tuanya yang sudah tua atau satu dari keduanya, tapi kesempatan ini tidak berhasil dia gunakan untuk dapat surga. Sebab berbakti kepada kedoran tua yang sudah tua, yaitu itu gampang sekali orang dapat surga di situ. Tapi kalau ada orang yang diberi kesempatan seperti ini kemudian tidak dapat surga, maka jibril turun di sini mendoakan celaka, dijauhkan dari kebaikan. Nabi pun mengatakan amin, pasti diterima. Coba lihat yang pertama. Celakanya, dijauhkannya, mereka siapa? Yang tidak berhasil dapat apa? Ampunan. Kalau begitu, bersiap memasuki Ramadan dengan ampunan. Istighfar. Taubat. Ini termasuk bekal terhebat memasuki Ramadan. Istighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu taala. Ada satu amalan yang bisa membuat Allah sangat berbahagia. Coba lihat. Amalan membuat Allah sangat berbahagia. Mengalahkan semua bahagianya kita. Amalan apa? Kembalinya hamba kepada Tuhan. Bertobat. Nabi AS bersabda. Lallahu asyaddu faraha. Bitaubati abdihi. Minar rajul. Allah subhanahu wa ta'ala kata Nabi Sungguh betul-betul lebih dahsyat, lebih luar biasa Faraha bahagianya Bahagianya Allah paling luar biasa Mengalahkan siapa? Bahagia terhadap apa? Terhadap taubat hambanya Kembalinya hamba kepada Allah Mengalahkan bahagianya seorang lelaki di atas tunggangannya yang melakukan perjalanan di tengah padang pasir atau hutan belantara yang kemudian hilang tunggangan itu. Dengan seluruh bekal yang ada di dalamnya. Mau kembali? uh oh, Jauh sekali. Tengah hutan, padang pasir. Mau maju? Tidak bisa juga. Dia cari ke sana kemari. Dia tidak dapatkan. Haus. Lapar. Putus asa. Saking putus asanya, orang ini tinggal menanti di bawah pohon menanti kematian. Pasrah sudah. Tidak bisa sudah. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba kendaraan itu muncul di depannya. Lengkap dengan seluruh bekalnya. Orang yang sudah putus asa betul menanti kematian ini, muncul semangatnya. Muncul kebahagiaannya. Kebahagiaan yang terus bergejolak. Meningkat, meningkat. Cepatnya kebahagiaan itu meningkat. Hebatnya ini kebahagiaan. Sampai-sampai salah ucap. Ya Allah. Langsung lompat dia, dia tangkap. Ya Allah, Engkau adalah hambaku, saya adalah Tuhan Hilang akal. Ini bahagianya, ini luar biasa ini bahagia. Ternyata bahagia orang ini tidak ada artinya dibandingkan dengan bahagianya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kembalinya kita kepadanya. Siapa yang menyambut Ramadan dengan amalan yang membahagiakan Allah ini pantas mendapatkan kebahagiaan terhebat untuk orang-orang yang berhasil berpuasa di bulan Ramadan. Lisa'imi farhatan Untuk orang yang berpuasa ada dua farha ada dua kebahagiaan. Untuk orang yang berpuasa pasti dapat dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda fitrih. Bahagia saat berbuka, bahagia saat berhari raya. Ambil. Itu bahagia luar biasa. Yang kedua puncaknya, farhatun inda liqa'i robbi. Bahagia saat berjumpa dengan Tuhannya. Bahagia ini balasan sebab dia masuk Ramadan, berpuasa sebagai bentuk taubat sebagai bentuk kembali kepada Allah Subhanahu bekal dengan bekal taubat masuk ke bulan Ramadan dengan astagfirullah perbanyak istighfar perbanyak tobat perbanyak istighfar perbanyak tobat Taubat, istighfar, itu terwujud ketika terpenuhi syarat-syarat berikut. Satu, taubat ampunan yang diharapkan hanya kepada Allah. Allah berfirman, wa ilaihi matad. Hanya kepada Allah, taubat. Kita tidak sama dengan yang lain. Yang keliru dan sangat keliru dalam mengharapkan taubat hanya kepada pemimpin agama, tokoh agama, tokoh ini. Kalau tokoh agamanya bilang, sudah, saya sudah akui taubat, sudah. Nanti dikasih surat taubat. Iya. Ada juga banyak tarekat-tarekat jual. Nanti dikasih cap bebas tes alam kubur. Nanti dikasih. Ini, iya, ini penjahat nomor satu ini. Yang seperti ini penjahat paling jahat di muka bumi. Merusak agama. Obat itu milik Allah ta'ala Ini koruptor. Koruptor paling busuk. Koruptor itu mengambil barangnya orang. Mengambil barangnya orang. Bukan haknya diambil Itu kebeliman betul. Menjijikan. Tapi kalau yang ini. Dia ambil haknya Allah. Yang memberi ampunan itu hanya Allah. Tapi dia ambil. Dia beritahu sama orang-orang. Saya punya ampunan. Iya. Bayar sekian, saya kasih sekian Serahkan sekian persen dari hartamu Maka kamu dapat surat apa, Rekomendasi Masuk neraka Ini syarat pertama Harus hanya kepada Allah Minta kepada Allah Mohon kepada Allah Yang kedua Harus meninggalkan dosa. Orang yang bertobat dia tinggalkan dosa itu. Yang ketiga, harus menyesal. Dia tinggalkan, ada penyesalan. Menyesal. Kalau tidak ada penyesalan, tidak ada tobat Walaupun dia tinggalkan, tapi tidak menyesal, tidak bertobat harus menyesal. Yang keempat. Bertekad kuat. Tidak akan mengulangi. Inilah orang yang bertobat. Kalau dia tanya, Mungkin terjatuh lagi? Mungkin. Jawabannya mungkin. Walaupun sudah bertobat. Benar. Mungkin terjatuh lagi? Mungkin terjatuh lagi. Dia bertekad. Tidak akan mengulangi. Jujur dia. Tapi. Bergaul terjatuh, tertipu, terjatuh lagi, maka ulangi tobat seperti itu. Pasti Allah ampuni. Kalau terjatuh, ulangi lagi tobat. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni, tapi harus ada ini: harus minta kepada Allah, harus tinggalkan, hentikan. Sesali itu, perbuatan bertekad tidak akan mengulanginya. Dan khusus dosa yang berhubungan antara hamba dengan hamba yang lainnya ditambah lagi satu syarat. Apa itu? Tuntaskan. Minta maafnya orang yang kita belimi yang kita sakiti. Harus minta maafnya. Atau kembalikan hak-haknya orang. Kalau tidak, maka akan dituntaskan pada hari kiamat. Bekal terbaik perbanyak istighfar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala Ini tambahan pelengkap Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan dalam Madarijus Salikin ini di grup WA ini dalam Madarijus Salikin Kata beliau, hamba tidak akan masuk ke dalam surga, kecuali hanya dengan tamhis, harus dibersihkan. Ini sehubungan dengan taubat, istighfar. Kita lengkapi dengan pembahasan ini. Dan ini sangat diperlukan di bulan Ramadan. Tidak akan masuk hamba ke dalam surga, kecuali harus bersih. Yang masuk surga itu yang betul-betul bersih. Dan pembersihan ini, kata beliau, terjadi satu, dalam kehidupan dunia dengan empat hal. Kalau di dunia, ada empat hal proses pembersihan. Yang pertama, taubat dan ini yang paling hebat masih hidup di dunia mau membersihkan diri dalam kehidupan dunia bertobat kalau bacaan ini bacaan ini bacaan ini amalan ini amalan ini menggugurkan dosa-dosa banyak-banyak disebutkan apa selama dijauhi dosa besar tapi kalau tobat dosa besar gugur tobat Ini yang pertama, taubat. Yang kedua, istighfar. Perbanyak istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Apalagi apa? Sayyidul istighfar. Pimpinan istighfar yang dibaca pagi dan sore hari. Atau doa-doa -do istighfar yang lainnya. Astagfirullah. Alladhi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilai. Baca tiga kali. Maka iya, gugur semua dosa. Walaupun sebanyak buih di lautan. Kata Nabi alaihissalatu wassalam. Yang ketiga yang menggugurkan dosa, al-hasanat al-mahiyah. Amalan-amalan penggugur dosa. Ini banyak sekali amalan. Dan ini sangat banyak. Apalagi bulan Ramadan, oh banyak sekali. Jadi antum bisa gabungkan. Antum solat, solatnya antum jadikan penggugur dosa. Solat, mau bertobat kepada Allah. Solat sebagai bentuk istighfar kepada Allah, sehingga apa dia bertobat, dia beristighfar, dia juga solat, dan solat itu penggugur dosa yang sangat hebat. Puasa sedekah, oh luar biasa umrah. Sedekah ketika ditempatkan pada tempatnya Sangat-sangat luar biasa Menggugurkan dosa Ini yang ketiga Amalan Yang keempat Al-masa'id al-mukhaffira Musibah-musibah Yang menggugurkan dosa Ini penggugur dosa semuanya Dalam kehidupan dunia Dan khusus untuk orang beriman Musibah itu jamaah Jangankan musibah besar Sekedar Terkena satu duri jadi penggugur dosa. Satu duri jadi penggugur dosa. Capek-capek jadi penggugur dosa. Letih jadi penggugur dosa. Sedih sesaat jadi penggugur dosa. Apalagi kalau banyak hal-hal yang menimpanya Semuanya jadi penggugur dosa. Ini empat. Penggugur dalam kehidupan dunia. Apa yang pertama? Tobat Dua. Tikfar. Tiga. Kebaikan-kebaikan. iya Ini sangat banyak. Yang keempat. Musibah-musibah yang menggugurkan dosa. Kata beliau, rahimahullahu ta'ala, Kalau ini empat, Tidak menggugurkannya, Empat ini tidak menggugurkannya, Belum membersihkannya, Maka, Dia akan dibersihkan di alam barzah. Dia akan dibersihkan di alam barzah. Dengan apa? Dengan tiga hal. Ini tiga hal yang membersihkan di alam barzah. Satu, istighfaruhumlah wasyafa'atuhumlah. Yang pertama, doanya orang-orang yang hidup. Permintaan istighfarnya orang-orang yang hidup. Gitu. Yeah. Apalagi doanya anak soleh kepada orang tuanya. Oh, luar biasa. Doanya kaum muslimin kepada sesama kaum muslimin. Doanya seorang murid kepada gurunya. Ia, keluarga, suami terhadap isteri, isteri terhadap suaminya. Itu doa. Istighfar. Mintakan ampunan. Ya Allah, ampuni orang tua saya. Ya Allah, ampuni sahabat-sahabat saya. Rabbi ghaffirli walil muslimina wal muslimat wal mu'mina. Istighfar. Permintaan ampunan. Eh, Dan kita jangan, kita minta doakan orang, saudara kita, kaum muslimin yang sudah wafat, atau yang masih hidup, mereka tidak tahu kita mintakan ampunan. Eh, Maka doanya orang, seorang muslim terhadap saudaranya, dalam keadaan dia tidak tahu, itu apa? Pasti diterima. Sehingga dia diampuni. Terus, yang berdoa, yang memintakan ampunan, Kata Nabi, dia dapat semisalnya. Dia dapat juga dapat. Jadi ini termasuk apa? Termasuk amalan hebat. Mau semakin banyak ampunan untuk kita, mintakan ampunan untuk orang. Mintakan ampunan untuk orang. Kalau untuk membaca, Rabbi <tuh> wali walidayya wal yaqumul hisab. Rabbu qaffirli wal Muslimin wal Muslimat wal Mu'minin wal Mu'minat alhiyaimin hulamuat walurbihasa banyak orang. Terbanyak itu. Yang kedua fitnah kubur, fitnah kubur, siksaan kubur, eh goncangan-goncangan di kubur itu pembersih. Ada orang disiksa, difitnah di kubur, yang akhirnya apa? Dibangkitkan masuk ke dalam surga. Tidak sampai masuk neraka. Ini dibersihkan dia di kubur. Yang ketiga. Kata beliau. Ma yuhdi ilaihi ikhwanuhul muslimin. In hadayal amal. Hadiah kaum muslimin kepada penduduk kubur. Berupa apa? Amalan-amalan dia kirimkan sedekah, iya, yeah. sedekahkan untuknya, dia hajikan, dia puasakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat dan amalan yang paling hebat diantara yang paling hebat di sini sedekah, ini sedekah. Kalau kiriman suratul fatihah itu berselisih para ulama. Eh, yang kuat tidak ada dalilnya. Eh, al-fatihah kepada al-marhum. itu yang kuat tidak ada dalilnya, yang benar. Tapi jangan terlalu keras juga di sini, sebab syekhul Islam Ibn Taimiyah, syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala berpendapat bolehnya. Dia kuatkan. Eh, sebab dalil-dalil yang ada, sedekah dengan harta untuk dia. Itu boleh. Maka yang lebih hebat dari harta berupa bacaan Al-Quran, masa tidak boleh? Itu dalilnya. Tapi yang benar, ini perkara ghaib. Perkara ghaib. Itu diterima atau tidak, boleh dilakukan atau tidak, harus ada dalil. Sebab ini perkara ghaib. Tidak boleh hanya sekedar kias-kias. Dan ini lebih kuat. Jadi hadiah kau muslimin berupa amalan dan seterusnya. Said, berapa yang membersihkan di dalam kubur? Doa, istighfar, syafaat, terus fitnah kubur, siksaan kubur, terus hadiah, sedekah bentuknya amalan, bentuknya. Said, kata beliau, kalau tiga ini, kalau tiga ini tidak membersihkannya di kubur. Maka dia akan dibersihkan Filmaukif di padang mahsyar oleh tiga hal Di padang mahsyar oleh tiga hal Ini sebelum surga neraka ini Sebelum surga neraka Masih ada kesempatan lagi Kalau masih belum bersih sampai di alam kubur e. Tapi harus mengalami tiga hal ini Lihat yang bisa membersihkan Yang pertama Ahwalul qiyama wa shiddatul Kedahsyatan yang dialami pada hari kiamat Kedahsyatan yang dialami pada hari kiamat Itu berbeda-beda sesuai dengan kadarnya orang Berapa dosanya, berapa ininya Itu dialami di padang mahsyar Ada orang yang apa? Lihat Ada orang yang apa? Ada orang yang tenggelam Sampai kakinya Ada yang sampai? Oh, kerongkongannya ya Itu semuanya sesuai dengan kadarnya hamba dan itu kata beliau akan membersihkan di padang mahsyat. Yang kedua, syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Dan berbahagialah mereka-mereka yang mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Di padang mahsyat dia, bermasalah dia. Tapi Dibantu. Oleh doa, rekomendasi saudaranya kepada Allah. Nabi, dibantu oleh Nabi Muhammad. Sehingga Allah izinkan. Eh, dibantu oleh sahabat, orang beriman. Dibantu oleh, ada yang dibantu sama anaknya. Anak bayi, dia punya anak bayi meninggal. Eh. Dibantu dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Ini sahabat. Ini syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Ini membersihkan di padang mahsyat. Yang ketiga, iya, ini yang paling hebat, maafnya Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala maafkan dia. Sayyid. Jadi sudah berapa yang membersihkan? Empat di dunia. Tiga di alam barzah. Tiga di padang mahsyar. Berapa? Sepuluh. Kalau di padang mahsyar tidak dapat ini. Berarti pasti masuk neraka. Neraka. Di dalam neraka masih ada pembersihan. Eh, Ada pembersihan. Ada orang yang dibersihkan di dalam neraka. Neraka yang bersihkan dia Ini neraka yang bersihkan dia Yang dibersihkan oleh neraka Dan bisa keluar masuk ke dalam surga Kalau memiliki iman paling hebat, paling luar biasa ini di Ramadan ini kumpul semua pembersihan eh, yang ada di dunia di bulan Ramadan ini apa itu? obat, istighfar beragam hasanah, eh, ayo selama berpuasa orang dapat musibah ah, berpuasa orang dapat musibah lapar tidak? Lah tidak. Haus tidak. Capek tidak. Itu musibah semua itu. Dan karena Allah kita lakukan, itu penggugur dosa. Jadi saat berpuasa itu terkumpul semua pengguguran dosa di bulan Ramadan lagi. Kalau ini kita tidak dapatkan di bulan Ramadan, betul-betul celaka, betul-betul celaka. Terakhir. Terakhir. Bekal terakhir. Sebenarnya banyak, bekal. Tapi coba cermati ini. Imanan wahtisaban. Karena iman, karena ilmu yang betul-betul teryakini dan ihtisab semata mengharap hanya kepada Allah. Ini sudah terbahas tadi. Iya, sedikit. Tapi ini melingkup solat, puasa, zakat, semua amalan nanti betul-betul hebat. Melahirkan kebaikan besar, penggugur, dosa dan seterusnya. Kalau dilakukan di atas iman, ilmu yang benar, yang teryakini. Dan itu ilmunya sangat banyak, ilmu tentang solat banyak sekali. Semakin banyak kita miliki, semakin kuat iman, semakin hebat ampunannya, semakin hebat pahalanya. Tinggal ihtisab, niatnya solat apa, mau apa, rida Allah, karena cinta kepada Allah, mengharap kepadanya, takut kepadanya. Demikian pula puasa, baca Quran dan seluruh amalan. kemudian cermati ini yang paling terakhir. Berbekal dengan ini. Kalau untuk memiliki bekal ini, maka bisa menjadi yeah, bekal yang paling bermanfaat. Ini bekal kunci. Ini bekal kunci. Miliki doa. Miliki doa. Jadi orang yang paling dekat kepada Allah karena paling pandai berdoa. Dia mau, mau mau dapat Ramadan berdoa minta kepada Allah. mau mempersiapkan bekal minta kepada Allah bekal mau mempersiapkan imannya minta kepada Allah mau semakin hebat salat minta kepada Allah mau dapat ampunan minta kepada Allah mau hebat semuanya dia minta kepada Allah semuanya doa yang menjadi kunci semuanya bilik doani dan di bulan Ramadan jemaah khusus khusus di bulan Ramadan eh khusus di bulan Ramadan likul muslim untuk setiap muslim da'watun mustajabah ada doa mustajabah kapan siang dan malam Ramadan siang dan malam khusus Ramadan Siang dan malamnya doa mustajabah. Kalau hari-hari biasa antara azan dan komat doa mustajabah. Ketika sujud doa mustajabah. Sebelum salam doa mustajabah. Saat berbuka doa mustajabah. Sepertiga malam terakhir doa mustajabah. Saat turunnya hujan doa mustajabah. Saat bermusafir doa mustajabah. Jumat sore doa mustajabah. Ini doa doa mustajabah. Tapi di bulan Ramadan siang dan malamnya doa mustajabah. Doa mustajab. Itu artinya apa? Mau menjadi orang yang paling luar biasa di bulan Ramadan, jadi orang yang paling banyak berdoa. Untuk berdoa jamaah, miliki ilmu diterimanya doa. Saya bacakan singkat. Ibnu Qayyim mengatakan, kalau terkumpul ini, maka doa tidak akan ditolak. Satu Saat berdoa Hati betul-betul hadir Hati hadir e, Hati hadir Hadir apa? Hati sadar meminta Ya Allah beri rezeki Betul-betul dia minta rezeki Sadar itu rezeki dia perlukan Ada orang bicara Allahumma rizukni Tapi tidak ada pikirannya rezeki dia baca, Ihdi nasiratul mustaqim, beri kami hidayah kepada jalan yang lurus. Tapi tidak ada dalam fikirannya itu hidayah. Apa hidayah? Mau dapat hidayah? Ini tidak hadir hatinya. Harus hadir hati. Hadirkan hati terhadap apa yang kita minta. Hadirkan hati bahwa kita sementara beribadah kepada Allah. Hadirkan hati bahwa kita sementara melakukan amalan terbaik. Laisa syai akrama ala Allahi minat doa, kata Nabi. Tak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah SWT mengalahkan amalan doa tidak ada mengalahkan doa hadirkan hati yang kedua ini saya baca sesuai dengan susunan beliau berdoalah di waktu-waktu mustajabah waktu mustajabah banyak di sini boleh sebutkan enam tapi banyak sepertiga malam terakhir saat azan antara azan dan qiamat ini Ibnu Qayyim sebut dua ketika azan persis setelah selesai azan di situ doa mustajab persis setelah selesai azan doa mustajab kemudian antara azan sampai kalimat doa mustajab juga semuanya ini dua waktu di sini akhir solat sebelum solat jumat sore <tuh> dan seterusnya terus saat berdoa hati betul-betul khusyuk rendah di hadapan Allah. Ini sifat doa. Orang yang berdoa, meminta kepada Allah, itu hatinya betul-betul tenang di hadapan Allah. Meminta betul kepada Allah. Merendah betul di hadapan Allah. Eh, jangan meminta, Ya Allah, ampunilah Ya Allah. Sementara hati apa? Tidak ada ada, ada merendah, tidak ada keinginan terhadap mampu. Saya tidak. Hati harus betul-betul khusyuk merendah. Terus menghadap kiblat. Ini secara tersendiri menghadap kiblat ada haditnya. Allah malu menolak. Eh apa? Itu mengangkat tangan. Menghadap kiblat ini apa? Iya. Eh, ini adab yang sangat mulia dalam bertuah yang dituntunkan oleh Nabi Alehissalam dalam banyak keadaan. Nabi mau bertuah menghadap kiblat. Bertuah menghadap kiblat. Menghadap kiblat tapi hati ke atas. Hati ke atas. Terus, dia berdoa dalam keadaan taharah, di atas taharah. Terus, dia berdoa dalam keadaan mengangkat kedua tangan. Ini disebutkan dalam hadith, secara tersendiri ini, menjadi pemasti diterimanya doa. Kenapa? Dalam hadith, Allah malu menolak hamba yang meminta dengan ke mengangkat kedua tangannya, malu dalam keadaan apa? Dikembalikan dalam keadaan kosong. Kemudian saat berdoa, saat berdoa, dia tidak langsung meminta Tapi dia awali dengan apa? Pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah Pernyataan cinta kepada Allah dan seterusnya Kemudian, iringi doa dengan salawat Salawat itu penembus doa Para ulama sebutkan Mengawali doa dengan salawat tembus Mengakhiri doa dengan salawat tembus Ditaruh di tengah doa salawat, bisa Dimanapun salawat ditempatkan dalam doa, bisa Semakin banyak, semakin hebat. Ia. Ini salawat. Salawat itu penembus doa. Kemudian kata beliau, oh sangat luar biasa doa kalau ada pendahuluannya. Taubat dan istighfar. Coba lihat di sini. Beliau sebutkan, taubat dan istighfar itu pendahuluan yang mengantar doa. Ini juga kalau masuk Ramadan dengan taubat istighfar sangat luar biasa. Kemudian saat dia berdoa caranya meminta Meminta ilhah. Merengek. Merengek. Lihat anak-anak. Kita punya anak, -anak. Bagaimana anak, -anak meminta? Tidak selesai itu. Minta terus. Biar dia apa? Minta terus. Orang tua bagaimanapun kerasnya. Sudah. Kasih itu. Pokoknya tidak ada orang tua itu. Tidak luluh kalau anaknya sudah merengek. Ada orang tua marah sekali sama anaknya. Diusir dari rumah. Diusir betul dari rumah. Tutup pintu. Tapi si anak ketok terus pintunya. Menangis terus, ketok terus, ketok terus. Eh, pasti dibuka. Itu rahasia hebatnya doa. Ilha, terus minta. Merengek dan terus meminta. Jangan sekali-sekali. Eh, ini. Hindari ini. Jangan sekali-sekali meminta. Kemudian tidak yakin. Jangan sekali-sekali meminta. Kemudian apa? Bilang. Saya sudah berdoa, tapi Allah tidak kabulkan. Maka betul-betul tidak dikabulkan. Kemudian, doa itu punya dua sayap. Dua sayap yang mengantar doa tumbuh. Rahabah dan rahabah. Penuh Harapan betul sangat kuat. Dan sangat takut kalau tidak diterima. Ini dua ini. Setelah yang betul diterima. Tetapi khawatir juga. Dia tidak jamin dirinya takut kalau tidak diterima. Dia mengantar semua doanya dan sehebat-hebat doa ini ketika doa itu ditembuskan dengan apa? Menggunakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala sifat-sifatnya dan tauhidnya akan lebih hebat lagi itu doa kalau didahului dengan sedekah. Sedekah, sedekah itu amalan yang menggugur apa menjadikan doa terangkat. Ya, yang tidak sebutkan ini saya sebutkan. Di antara yang memperhebat amalan, doa adalah saat berpuasa. Itu saat berpuasa. Dia berpuasa. Dia bersedekah. Kemudian berdoa. Oh, luar biasa doa itu. Kemudian terakhir kata beliau. Semua ini kalau sudah terkumpul, kemudian dia baca. Dia baca doa yang memang dituntunkan oleh Nabi. Dan Nabi jamin. Pasti diterima. Maka terkumpul semua hal, hal yang memastikan doa diterima. Seperti apa? Doa-doa ismul a'azam. Seperti doa. Allahumma inni as'aluka bi bi'annalaka alhamd. La ilaha illa antal mannan. Badi'us samawat wal'at. Ya dal jalali wal ikram. Ya hayu ya qayyum. Baru dia meminta. Ini kata Nabi. Ada haditnya. Ada orang baca ini. Kata Nabi. Tidak ada yang berdoa dengan bacaan ini. Kecuali pasti diterima Pasti diterima Ini ini miliki doa-doa seperti ini eh, Miliki doa-doa seperti ini Kalau mau yang praktis Allahumma Allahumma Itu mengantar doa sangat hebat Tambah lagi Allahumma Rabbana Itu sangat hebat mengantar doa Ya Hayyu ya Qayyum Ini dua nama Mengantar doa sangat hebat Ya Dal Jalali wal Ikram. Ini sangat luar biasa dalam mengantar doa. Iya. Dan ini kembali kepada apa? Sedalam apa? Sebenar apa? Seluas apa kita dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala berbekal dengan bekal doa dalam bulan Ramadan. Pasti jadi orang yang paling hebat Ramadannya. Siapa yang paling hebat Ramadannya? Yang paling banyak doanya. Dan di antara kehebatan doa adalah Siapa yang paling banyak mendoakan orang lain? Rabbana. Apa artinya Robbana? Wahai Rabb kami. Atina, beri kami. Siapa kami di situ? Ikutkan. Semakin banyak orang kita ikutkan, pasti diterima. Sebab dia tidak tahu. Dan kita pasti dapat semisalnya. Ikutkan. Iyi. Rabbana, atina, beri kami. Siapa kami? Semua orang kaum Muslimin muslimat. Dia ikutkan semuanya di dunia hasan wa fil hasan wakina adabana wal luar biasa banyaknya kepada dia itu yang paling hebat Bisa? ini yang mengakhiri pertemuan kita ya yeah. jadi orang yang betul-betul hebat dalam berdoa ikhlas dalam berdoa terus-menerus berdoa ya yeah, sambut Ramadan dengan doa-doa kita semoga bermanfaat lebih langkurannya mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi ajma'in